Back to channel. Selamat datang kembali di Youtube saya Ayo makan Klinik saya akan Daun singkong Tahu Tempe Telur Dan jeng Petek Oke Kita coba Kita makan Ya, makan guys, dan selalu ada nasinya. Lupa sambal terasi. Jujur, saya adalah <tuh> salah satu lalapan makanan sekolah saya. Buh. habis <laughs> lu <tuk> kenyang <tangan> banget <tuk> apa masih ada deket ada ke tawisin Oke okay guys, lu enang banget. Tinggal tahunya doang. Satu setengah lagi. Gue kita sampai di sini dulu. Subscribe, like, dan komen. Kalau boleh, share. Thank you sudah mampir. Semoga kita diberkati. Bye bye.